Dalam bernegara, Amerika menggunakan strategi banyak muka untuk menaklukkan negara lain. Catatan yang kita sepakati adalah negara Amerika itu negara agresor. Banyak alat mereka untuk melakukan agresi dengan smart power-nya. Seperti atas nama demokrasi, atas nama HAM, atas nama peacekeeping, menggunakan kekuatan dolar, dan kendali negara lain dengan hutang memakai IMF, memakai World Bank serta lembaga rating. Pengusaha besar Amerika melakukan hosta takeover ala Wall Street milik swasta untuk makan swasta negara lain. Private Equity Army dan Defense Contractor masuk ke sebuah wilayah sebelum kemudian mengambil sumber daya alam suatu negara dan itu banyak sudah dilakukan. Libya disikat, Irak disikat dan banyak negara lagi. Kemudian sisi lain, Tiongkok juga sama di dalam melakukan agresi ekonominya demi menghidupkan 1,5 miliar penduduk Tiongkok. Tiongkok memakai tiga instrumen utama yaitu mengendalikan hukum gum sebuah negara, mengendalikan media di negara yang akan dia incer, dan pejabat di suatu wilayah atau negara yang ditarget. Kemudian, Tiongkok melakukan siraman ekonomi melalui BUMN Tiongkok, Uang Tiongkok, SDM Tiongkok, dan Teknologi Tiongkok. Indonesia, kalau bersama Mardigo Nation New mind juga merubah permainan, kita tidak akan mau kena instrumen Tiongkok dan tidak akan pakai lagi instrumen Amerika. Jadi, ketika mendapatkan mandat, siapapun new mind, maka saran terpentingnya akan diubah pertama-tama adalah posisi Bank Indonesia. Kemudian, Kementerian Pertahanan, Kementerian tersebut bukan bertahan dengan menguatkan bedil persenjataan dan mesin perang fisik, namun membangun lima garda penyerangan. Sungguh, apa yang saat ini manajemen di Kementerian Pertahanan hanya 1 per 5 dibandingkan apa yang akan kita bangun dalam Kementerian Perang atau Minister of War atau Department of War ala New Mind. Di negara berdaulat dan negara besar, Kementerian Pertahanan manajemennya dan actionnya sudah berubah sejak 20 tahun yang lalu. Indonesia sudah memiliki banyak Panglima, Menteri Pertahanan, namun sayangnya semuanya old, old, old mind. kuno nya kebablasan. Sekali lagi, ke depan bukan lagi Department of Defense. Itu hanya satu di antara lima pilar Kementerian Perang Republik Indonesia versi newman. Dalam Kementerian Perang ada divisi propaganda luar negeri, ada divisi ekonomi luar negeri, ada divisi telekomunikasi, IT, warfare by others means atau berbagai jenis perang seperti perang sel, terorisme, biological warfare dan counter insurgency warfare akan melengkapi selain saat ini yang kita punya tiga matra militer darat, laut, udara. Panglima Tentara adalah wamen atau wakil menteri atau bisa juga merangkap sebagai menteri pertahanan tergantung kebutuhan dan situasi serta kemampuan individu panglima tersebut. Dimana kalau panglimanya juga menteri perang wamennya dari instrumen lain yaitu sipil yang berpengalaman luar negeri itu bisa juga. Atau dibalik, mana yang penting? Yang penting mereka paham, berani bertindak, dan cepat mengambil keputusan. Departemen of Homeland Security adalah kementerian yang membawai kepolisian. Kepolisian sekarang tidak direct ke presiden, tapi di bawah kementerian. Kementerian Homeland Security dan National Defense Council di bawah Menko Pertahanan Keamanan dan Perang. Menko PKP. Ini nomenklatur kementerian baru. Tiga pilar Mardigo Nation itu sederhana. Itu diwakili satu, Menko Ekonomi dan SDM dua Menko PKP, hukum dan politik dan tiga Menko Keserah dan HAM di dalam membangun kekuatan serang maka pasukan elit Densus Gultor menjadi satu Densus di dalam Gultor serang keluar dan ofensif ke negara lain ini di bawah National Security dan Defense Council jadi kalau ada kementerian ditambah pasti ada kementerian yang dikurangi atau ditutup maka Kementerian Tenaga Kerja akan jadi Dirjen Tenaga Kerja di bawah Kementerian Pendidikan juga Kementerian Pem muda dan olahraga masuk ke kementerian pendidikan kementerian sosial akan hilang langsung dikasih ke Pemda dinas sosial di pemerintahan daerah masing-masing kementerian peranan wanita ditiadakan dimasuk di bawah Menko keserak aktivitasnya penggabungan beberapa kementerian juga dilakukan karena keterkaitan lebih mudah koordinasinya di bawah satu payung kementerian kementerian daerah tertinggal jadi dirjen di PUPR intinya kementerian saat ini akan berkurang 40% jumlahnya pastinya kementerian BUMN akan ditutup perusahaan BUMN dikurangi jadi di bawah 20 dari 800 BUMN saat ini akan di merger, ditutup, dijual ke publik IPO hingga mayoritas 100% dijual. BUMN langsung berada di bawah kementerian terkait misalnya Pertamina dan PLN di bawah kementerian ESDM jadi New Mind akan mengembalikan semua fungsi alat negara sesuai Undang-Undang Dasar 45 di mana kementerian adalah jabatan politik dan sebagai regulator tidak lagi sebagai operator kemudian pastinya swasta nasional pengusahanya termasuk UKM boleh membangun dan berbisnis sama dengan Pertamina serta PLN boleh punya sumur minyak sendiri, penyulingan minyak sendiri, distribusi, hingga SPBU. Begitu juga di listrik. Bisa membangun power plant sendiri, distribusi transmisi kabel, sampai ke konsumen. Percayakah ternyata harga BBM bisa lebih murah dari sekarang? Harga listrik bisa lebih murah dari sekarang? Serta menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Karena swasta yang bergerak. Makanya new mine itu heavy on private. Kalau old mine itu heavy on government. Bersama old mine, rakyat hanya di disuruh nonton serta keprok-keprok top bersama new main UKM terbang menaklukkan dunia.